Saya confirmkan, kan Remy Yaakob betul? Betul-betul Remy Yaakob bukan Remy Isak Remy Yaakob Amboy. Eh, Amboi Adik-beradik ya eh, bukan? Ya eh, bukan ramai orang tadi saya pergi mana-mana Dia orang tanya ingat ingatkan adik-beradik bang -adik, Dia cakap bukan saya Remy Yaakob Haa oh, salah orang lah, ni Salah Y-A-A-K-U to the B Haa Yaakob Haa oh, ok macam kita tengah amat ni eh. Dari bawah gambar tu Dari mana? Bawah gambar? Haa ni buah gambar ni kat sini Ah, senyum bang Ah, senyum macam mana bang? Saya dah lupa nak senyum Ah, tau kan bang senyum je Sambil saya tengok bang ni Senyum bang? Ee, Dapat? Okay, dah selesai bang Alhamdulillah selesai cepat je eh Tak sampai 1 minit pun so, Itu je ke? Haa itu saja ha. So saya ucapkan selamat datang ke negara yang warabi. Ya, terima kasih. Selamat maju jaya. So kalau ada apa-apa, boleh je rujuk dalam email kita tu. Okey, okey. Okay. Terima kasih, ya. terima kasih. Sama. Abang ni pemerintah. Ah, ya. Eh. ya saya. Ah, saya pun ucapkan semoga maju jaya abang. Dalam tugas kasih. abang, ah menjaga keamanan kat sini. Insyaallah. Saya pun sama-sama lah sebagai penduduk pun akan Cuba menjaga keamanan. Baik, bang. Cantik, oh, cantik betul, laum visi. Wu, cantik betul Ha, ini custom made lah bang ha? Apa tu? Custom ke? Ha, Maksudnya ha. buat uh, tempah ni ke? Hmm. Orang buat ke? Oh ini tempah ni mahal eh, Dari mana bang? Turki? Nampak macam Turki lah dia punya ha, pembinaan ini, ni. Ini Dubai bang Dubai? Wuih mahal weh Dubai Ah, Kita dapat ada satu rambut Allah tu dia sponsor Uish, uh, gempa uh, lah macam tu. Ah, murah rezekilah negara ni kan. Oh, uh, alhamdulillah. Yang dapat macam tempat luar macam ini kan. Uh, orang kita, pun tak ada, ada seorang kita, je. Kita, Tapi kita dapat kan tempat apa, besar. Ah, uh, kita nak Orbila orang nak buat IC tu dia masuk. Dia tu lah tu kasi tak payah goyang. punya design dia uh, dengan Tapi uh, satu je saya muskil bang. Uh, ah, yeah. Ini negara uh, Malaysia kan. Ya betul. Tu bendera atas tu Malaysia dah tukar tu ni eh? Bendera sekarang? Haa eh? ah, kita sekarang demokrasi kita oh, tengah oh. Ah, Saya faham kita... ini hubungan diplomatik oh, ya? Eh, ya diplomatik ya, sekarang Haa ah, so Weh menarik kita... dia bang atas sokongan dia orang Kita letak bendera sekarang Haa bagus sepatut dekat... lah nampak Dekat macam... luar bendera kita ah. Oh kat luar nampak bendera Malaysia Kat dalam pejabat dari US Ah, sebab ini kita nak eratkan lagi hubungan tu Haa Sebab saya tengok macam relax je abang ni Tapi memang orang kata diam-diam berisi dia buat Dia buat kerja dia lah okay, Memang yeah bagus girl. lah Saya respectkan pemerintah Memang terbaik lah Terima kasih abang Saya pun tak nak lah buang masa sebab saya nak kena balik kampung ni Tinggal lagi 10 oh, okay. minit Bagi <laughs> saya gerak alu terima kasih lah bagi urusan tadi Memang terbaik lah cepat Baik. pantas mesra tulus ikhlas o cukup. Alhamdulillah. Terima okay. kasih bang. Ah, Kita jumpa okay. lagi. Okay. sama-sama. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Tu oh, salam. Eh, betul sini eh? Ah, sini sini. Ha, ah, sinilah. Simbas eh. Ah, betul betul. Ya Allah, kau tepi sikit. Tapi tak apalah. Sampai lah bang. Ah, terima kasih Afiq. Sama-sama. Kita dah kenal ni. Bolehlah bagi nombor telefon ke apa senang-senang aku nak sambung. Boleh ada susah boleh ke boleh ke boleh. Apa? dia memang kena kejar ni ke abang ada ucapan kata-kata terlari sebelum kita berpisah eh okay, balik kamu eh tak boh takpe kalau abang datang di negara ni boleh roger saya bro. eh siapa bagi Uish. abang habis betul buat pertama kalinya saya di dalam negara ini mendapat sejuta abang hari tinggi saya dapat seratus ribu je takpe rezeki abang lah tau okay, abang saya gerak dulu bas terima kasih okay, okay. abang yang bagi sejuta ni aa nanti kita jumpa lagi Balik kampung Oh, oh, oh Bah